kita buka kelasnya dalam doa ya Saya akan pimpin dalam agama Kristen Teman-teman berdoa menurut agama yang kepercayaan masing-masing Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Kami boleh dipertemukan lagi di Zoom Meeting ini Hari ini kami akan membahas tentang Data manipulation Language Biar engkau yang memberkati kami e, Juga soal-soal latihan yang kami akan kerjakan Kami bisa mengerjakannya dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus selia. Amin Oke, okay. Kita dokumentasikan dulu Pertemuan kita hari ini Teman-teman boleh bantu nyalakan kameranya ya. Satu kali lagi ya. Senyum semuanya. 3, 2, 1. Teman-teman, ya. hari ini kita lanjutkan materi kita. Membahas mengenai data manipulation language. Materinya sudah ada di CLS ya teman-teman. Mudah-mudahan sudah dilihat dan disimak. Kita langsung aja Saya pakai modulnya ya hari ini. Apakah sudah tampil di layar teman-teman? Sudah. Kalau pertemuan yang sebelumnya, kita bahas tentang data definition language terkait dengan create database, kemudian create table. Nah, yang pertemuan hari ini terkait dengan data manipulation language. Di data manipulation language itu cuma ada tiga, insert, update, delete. Ini harus sudah jadi databasenya, tabelnya harus sudah jadi. Baru bisa melakukan manipulasi. Untuk di modul, saya masih pakai contoh yang ini, karena saya yakin teman-teman sudah punya databasenya. Buat yang belum punya, saya masih pakai jawaban yang waktu itu ya, terkait dengan pembuatan tabel buku sama tabel kategori. Pertanyaan saya, yang pertama, kalau kita bikin uh, ir to table untuk IR ini, kira-kira yang mana duluan yang dibuat? Ada yang mau jawab? Silahkan. Eci, mau bikin apa tadi? Evan, kalau ini, kan ini kita udah pernah ya latihan ini. Pas mau bikin tablenya, database-nya sudah di-create. Pas mau bikin tablenya, yang mana duluan yang dibuat nih? Tablenya. Silakan, Van. Kalau misalnya kita... Misalnya ada kategorinya ya Bu ya. Kita mulai dari kategori buku dulu, kemudian ke buku. Soalnya kan di buku dibutuhkan ini apa si forenki dari kategori kategorinya Bu. Betul ya. Jadi buatlah kategori buku dulu, baru buku karena di buku ada forenki dari kategori buku. Forenkey-nya yang nempel di tabel buku yang mana teman-teman? Silahkan yang lain. Yang kode kategori Yang kode kategori Oke okay, berikutnya Kita akan mengisi data Nah kalau mengisi data ini kan jadi tabel teman-teman Kasih saya data dong Tadi kan sudah diceritakan oleh Evan bahwa kita akan membuat tabel kategori buku dulu Coba kalau ini dijadiin tabel di database kan datanya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini kode kategori. Kode kategori. Yang ini nama kategori. Ini tabel kategori underscore buku. Tolong saya dikasih tiga data deh. Ada yang mau ngasih data? Data tuh maksudnya gini. Misalkan kode buku, saya kasih satu ya. Nama kategorinya ini adalah komik. Nah, silahkan. Ada yang mau memberikan tiga data? Boleh, Bu. Ya, novel, Bu. Silahkan. Yang kedua fiksi, Dan Bu. Yang kedua fiksi. Ini nanti teman-teman harus bikin ya. Kedua fiksi. Ketiga, Tiga Novel, Bu. Eh, oh, Juan satu. Dari Shirley Novel. Satu lagi. Satu lagi, silakan. Kan dari saya satu tadi. Nah, silakan dari mahasiswa, tiga. Satu lagi, silakan. Yang keempat. Biografi, Bu. Biografi, biografi, kan kok? Oke, okay. saya kasih lagi yang kelima, tapi saya kosongin ya. Tidak, saya isi alias datanya nual. Oke, okay. kemudian buku ya silahkan bantu saya di sini saya butuh dua data aja ini kode buku ini nama buku yang ini fk kode kategori ini tabel buku kasih saya data teman-teman dua data aja pelajaran dev Kodenya mau berapa deh? Kasih contoh dulu, misalkan kodenya, ini integer juga, saya kasih nomor 100 aja deh. 100, misalnya bukunya komik Doraemon. FK kode kategorinya, karena ini komik, berarti saya tulisnya 1. Silahkan, Dev yang tadi buku pelajaran mau dikasih kode berapa? Kode bukunya, Bu. Ya, kode bebas. Bukunya. Bebas, asal integer ya. Karena kita udah tentuin ini integer. 200. 200? Nama bukunya tadi buku pelajaran ya. Kode kategorinya berapa, Dev? Mau komik, fiksi, novel, biografi, atau enggak ada kategori? Biografi. Biografi berarti saya isi 4. Satu lagi, teman-teman. Silahkan. Buku eh, Pin. 201. satu 201. Pintu. 201 ya. Nama bukunya hmm. apa, Pin? Novel apa ya? Novel Narnia, Bu. Narnia. Narnia aja ya, misalkan. Pin ya. maunya novel, berarti kodenya 3. silahkan Silakan teman-teman dibuat data ini. Saya screenshot dulu sebentar supaya saya share di chat Zoom ya. Kalau enggak nanti kita kehilangan data ini. Jadi hari ini kita akan uh, lakukan manipula, uh, data manipulation language itu berarti kita akan insert data ke database ini, tabel ini. Databasenya namanya mungkin teman-teman kalau sama dengan waktu kita quiz berarti prak 9. Tapi kalau beda silahkan gunakan uh, yang punya teman-teman. Kalau misalkan sampai ada di antara teman-teman yang kehilangan berarti teman-teman harus create dulu tabelnya. Baru teman-teman bisa mengisi di tabel kategori buku ada kode buku 12345, satu untuk komik, dua untuk fiksi, tiga untuk novel, 4 untuk biografi, 5 tidak ada. Kalau tidak ada, itu berarti teman-teman kosong ya, nggak ngisi. Kemudian untuk data buku di tabel buku itu ada tiga buku, 100 ini komik Doraemon, kode kategorinya satu, artinya satu ini apa, satu ini adalah komik. Kemudian 200 ini buku pelajaran biografi biografi itu 4. ini ya empat biografi terakhir 201 ini ada buku Narnia kategorinya dia tiga tiga itu adalah novel. Nah kita akan insert data ini ke dalam database. Kalau punya saya sih saya punyanya databasenya prak 9 Ini saya clear dulu ya teman-teman. Sebelum clear pastikan filenya sudah ada. Saya pastiin dulu teman-teman saya -teman. cari dulu file -nya. Oke udah ada saya share ke chatium ya Biar kita bisa insert data Ada keterima nggak teman-teman di chat Zoom? Screenshot dan tampilan yang barusan. Ada ya? Nah kita akan insert data tersebut. Cara insertnya kalau teman-teman sudah nonton videonya berarti bisa langsung kerjakan. Kalau belum kita juga akan tetap bahas itu. Ini sintak kalau belum create table ya, silakan teman-teman gunakan. Nah, untuk insert itu ada beberapa cara input data. Kalau misalkan teman-teman tahu semua nama kolomnya, semua nama tabelnya teman-teman tahu, maka teman-teman kalau mau menyebutkan nama kolom lengkap itu bisa pakai cara ini. Insert into ini kata kunci berarti huruf besar. Values ini juga sama, kata kunci jadi sebaiknya huruf besar. Nah Silakan setelah insert into, sebutkan nama tabelnya. Berarti kalau tadi kita nama tabelnya, yang pertama kan dari kategori buku. Berarti kita insert into kategori buku. Lalu nama kolom yang pertama apa? Nama kolom yang pertama kode kategori. Kode underscore kategori. Nama kolom yang kedua itu adalah nama kategori. Ini teman-teman sebutkan lengkap. Nah, kalau disebutkan lengkap, maka nanti value-nya, pakai dalam kurung ya. Value yang ini adalah untuk value kolom pertama, artinya kolom kode kategori. Kalau tadi satu komik, berarti saya akan isi di sini value-nya 1, pakai kutip, komik, Kutip tutup, lalu kurung tutup, titik koma. Nah di sini artinya apa? Artinya saya akan menginputkan data, kode kategorinya satu, nama kategorinya komik. Misalnya teman-teman sudah tahu urutannya, sudah tahu dengan pasti urutannya, maka teman-teman tidak perlu menyebutkan nama kolomnya. tapi berarti yang dituliskan di dalam value ini pasti value untuk kode kategori dan ini pasti kode e, untuk nama kategori. Jadi boleh kayak gini, tanpa tanpa nama e, kolomnya. Jadi langsung insert into nama tabel values ini data untuk kolom pertama, ini data untuk kolom kedua. Kalau ternyata kolomnya ada empat ya berarti harus diisi 4-nya, 1 2 3 4 kayak gitu. Kemudian yang cara ketiga, ini kalau ternyata teman-teman, tadi kan kita diminta untuk input datanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 row data. Maka teman-teman kalau nggak mau insert itu berulang-ulang, bisa pakai tanda koma, lalu masukkan lagi value yang berikutnya. Masukkan lagi value yang berikutnya. Terakhir, baru ditutup pakai tanda titik koma. Kemudian kalau ternyata kita hanya ingin insert data ke... Kolom tertentu aja, misalkan hanya ingin memasukkan seperti tadi yang eh, kelima, datanya kan kosong ya, nol Teman-teman boleh pakai cara ini, insert into nama tabel, panggil nama kolomnya aja, valuesnya isi valuesnya Atau satu lagi, misalnya teman-teman ternyata mau ngisinya eh, dibalik, kolom dua dulu baru kolom satu, berarti contohnya kayak gini, insert into, insert into, kode kategori kategori buku. Saya pengen ngisi namanya dulu. Ya boleh aja. Silahkan asal disebutkan nama kolomnya. Nama kategori, koma kode kategori. Tapi biasanya umumnya kalau ngisi itu pasti primary-nya dulu sih. Karena nggak mungkin teman-teman ngosongin primary key, terus ngisi nama bukunya itu nggak mungkin. Sebab primary key itu sudah di set, dia not null nggak boleh kosong. Kemudian values, baru silahkan di sini, biografi, koma, tadi kodenya berapa ya geografi teh? Hmm, 4, biografi 4, titik koma. Boleh dibolak-balik seperti itu silahkan teman-teman. Yang pasti ketika dituliskan di sini datanya ini pasti untuk yang ini. Yang ini untuk yang ini. Sampai sini dulu untuk insert apakah ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau belum mungkin semuanya lagi pada ngisi. Saya juga mau ngisi ya sesuai dengan data dari teman-teman. Yuk kita ngisi barang-barang masing-masing supaya nanti datanya bisa ada. Saya stop share dulu ya. Saya juga ngisi data. Silahkan teman-teman nanti kita tunjukkan isiannya. Oh ya teman-teman kalau nanti sudah... Eh, masuk ke databasenya terus mau lihat mau lihat tabelnya teman-teman bisa pakai show table ya saya, saya share ya siapa tahu yakin nggak ya e, database itu isinya tabel-tabel itu nah ini punya saya teman-teman kalau kita udah show database kan saya pakainya yang prak 9 ya di sini saya show table dulu meyakinkan bahwa tabel buku sama kategori buku yang mau diisi datanya itu sudah ada di e, database prak 9. Maka perintahnya bisa pakai show table seperti ini. Silahkan ya. Nah kalau pengisian datanya, yang buku itu kan ada FK-nya. Jadi tidak bisa duluan. Pasti yang harus diisi adalah yang kategori buku dulu ya. Saya ngikutin... Data teman-teman tadi, ya, insert into category underscore buku values tadi satu itu komik. Kalau mau langsung tinggal kasih koma aja ya teman-teman. Dua itu fiksi. Tiga itu novel. Silahkan pakai cara apapun boleh ya. Mau yang nyebutin nama kolom atau kalau udah yakin urutannya langsung seperti saya boleh aja bebas. Empat itu biografi. 5 itu kosong. Oh yang 5 jangan di sini. Hmm. Yang 5 itu ya saya kosongin lah gini. Tapi ini jadinya spasi sih bukan 0. Gak apa-apalah. Oke. Okay. Ada duplikat dua Oh saya punya data teman-teman. Coba lihat ya. Saya lihat dulu data di kategori buku. Silek bintang prom kategori. Kayaknya udah ada data nih. Oh, uh, ternyata sudah ada data. Berarti yang belum ada itu satu komik. Teman-teman juga sambil ngisi ya. Jangan nunggu saya juga. Supaya nanti kita bisa kasih soal yang... Uh, update sama delete. Ini saya insert into satunya masih bisa komik. Nah, kalau punya saya gimana nih supaya sama dengan teman-teman yang keduanya fiksi, maka lanjutannya ini saya mau rubah data kalau teman-teman database-nya tabelnya masih kosong, masih bisa ngisi satu komik, dua fiksi, seperti yang ini ya, seperti tadi janjian kita. Kalau punya saya ternyata sudah ada datanya. Punya saya udah ada datanya. Kalau dilihat sekarang satu komik, dua komik, tiga cerpen, empat novel, lima textbook. Nah ini saya mau benerin yang eh, dua, yang dua ini saya mau benerin. Gimana cara benerinnya? Cara benerinnya saya pakai sintak update siapa teman-teman ada yang perlu juga update kategori buku update kategori buku terus kita mau set nama kategori jadi dua tadi apa fiksi syaratnya yang where kode kategori nya dua oke okay. nah ini tadi sebelumnya saya satu komik dua komik ya sekarang kalau saya cek datanya sudah benar satu komik dua fiksi tiga harusnya novel eh update ya kita pakai select update kemudian set nama kategorinya novel biar kita sama ya Web kode kategori sama dengan 3 terus yang salah lagi empat biografi di saya malah novel Iya satu komik Satu komik, dua fiksi, tiga novel, empat biografi. Empat biografi. Kode kategori. Dengan empat. Oke, Apakah kita sudah sama, teman-teman, datanya? Kecuali nomor 5 ya, karena sudah terisi. Paling saya delete. Nih sekalian. Saya delete nomor 5, kemudian saya insert lagi. Ini untuk delete-nya, biar sekalian ya. Siapa tahu ada yang salah ngisi data. Jangan delete database ya. Delete from kategori buku, syaratnya kode kategori sama dengan. 5. Oke, saya udah hapus. Terus, saya isi lagi supaya sama dengan teman-teman bahwa yang 5 itu nol. Maka, saya insert into kode kategori, uh, kategori buku. Saya sebutkan bahwa saya mau isinya kode kategori values-nya. Uh, Nah, sekarang saya sudah sama-sama teman-teman datanya. Kemudian lanjutkan dengan data yang buku ya teman-teman. Saya lanjut yang buku ya. Sebelumnya saya cek dulu apakah ada data di tabel buku saya. Oh ternyata kosong. Maka saya bisa insert itu langsung. Data yang tadi yang isinya 100 untuk komik Doraemon, 200 untuk pelajaran dan 201 untuk natnya insert pintu kupu values yang pertama 200 eh sori, yang pertama 100 Komik Doraemon kodenya satu, yang kedua dua pelajaran 4. terakhir dua ratus satu. Narni-nya tiga oke tiga row sudah terinput saya show lagi select bintang from buku nah ini data saya yuk teman-teman apakah sudah berhasil boleh raise hand ya kalau sudah berhasil Membuat data seperti yang tadi ada di gambar Saya pilih lima ya Bernadus, Stefanus, Arya, Devin, dan Nisa Lima orang Teman-teman kalau mau lihat dulu pakai silek bintang from Gak apa-apa Moses ditampilkan aja Ntar Bu, keluar sendiri Yang lain bisa sambil ngikutin ya Jadi, ingat-ingat kalau misalkan kita mau ngecek isi tabelnya, pastikan pakai select bintang. Kalau nggak ada perintah tertentu, pakai aja select bintang. select bintang from nama tabel. Kemudian kalau sudah siap, datanya di insert pakai insert into. Kalau ada yang salah, pakai update. Kalau mau ngehapus data, pakainya yang perintah delete. Mau dilihat dulu nggak Moses? Atau mau langsung insert into? mau lihat dulu ini tinggal tuh. nama tabelnya Bu aku belum hafal. Ah, nah makanya. Boleh. Kalau mau lihat nama tabelnya, kolom-kolomnya Moses bisa pakai DESC. DES dihapus aja dulu Moses. Jadi setelah lihat tabel pakai show table. Teman-teman saya pakai punya Moses ya. Kalau mau lihat isi di dalam tabel, struktur tabelnya seperti apa pakai DESC Moses. DESC pasti ya kunci file buku misalnya mau eh kita mau lihat yang kategori buku dulu boleh kategori buku dulu kategori underscore buku titik koma nanti kita bisa kelihatan struktur tabelnya nah saya contohinnya yang kategori buku ya teman-teman kemudian nah di sini kan kita udah tahu bahwa di tabel kategori buku ini Fieldnya itu, kolomnya kode underscore kategori sama nama underscore kategori. Kalau Moses mau pakai cara detail, panggil e, nama kolomnya berarti insert into. Seperti yang tadi, insert insert kurang, tek Moses insert into mm. <laughs> itu e, kayaknya caps shiftnya shift-nya insert into. Kemudian nama tabelnya, kategori underscore buku, values. Eh, mau disebutkan nama kolomnya, Moses? kalau mau berarti kode underscore kategori. Dalam kurung, pakai dalam kurung. Kode underscore kategori. ya Teman-teman kita lanjutkan ya. Insert into kategori buku, kategori, kode kategori kemana-mana. Boleh di enter dulu Moses supaya nulis values. Enter aja values. Values. Values. Kalau mau ngisi data lebih dari 1 boleh pakai enter. Moses mau mau isi jatanya satu-satu atau mau langsung 5-5-nya? Lima boleh 5-5-nya? Lima 5-5-nya lima boleh. Ini saya buka gambarnya lagi. Di enter aja yeah. proses supaya nanti turun ke bawah. Enter. enter. enter. Kurung buka. Saya bantu bacain ya. 1, komik. Satu ma integer itu kan di tabelnya type nya integer berarti bisa langsung. Nah komiknya nggak bisa karena dia varchar harus pakai kutip kutip satu. Oh. Kutip satu proses. Kutip 1 ya, Bu. Kutip satu. Kalau kutip dua tuh buat S. AS AS yang alias nama kolom. Nah, ini kalau yang kedua ditutup dulu Moses, kurung tutup dulu. di hap ya, kurung tutup. tutup. koma. Nah, ini berarti menandakan ini adalah row data yang pertama. Enter. Oh. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua, Moses. Dua itu fiksi. Silahkan See. Tiga itu novel Empat itu biografi Langsung aja titik koma nomor ses titik koma aja. Jangan pakai koma. Supaya 5-nya Karena kalau kayak gini dia wajib ngisi kode sama nama. Enter aja. Nah, insert satu lagi tapi hanya untuk kode kategorinya nol Insert into kategori buku. Kode kategori, karena cuma satu nginputnya Kode underscore kategori. Nah, values-nya 5. Boleh langsung lah. Values. Di dalam kurungnya 5. nih supaya nyobain nama kategorinya kosong. ya Enter, silahkan. Kalau mau ditampilkan, berarti select bintang from kategori underscore buku sip teman-teman apakah yang lain sudah berhasil Terima kasih, Moses. Boleh lanjutkan ke yang tabel buku ya, Moses. Ya, Bu. Aku lanjut dulu ya, Bu. Boleh. Ini stop eh, aja ya, Bu. Ya, di-stop aja. Buat yang sudah berhasil, kita siapa cepat dia dapat ya. Hmm, Saya lihat ininya, jangan share screen. Nanti teman-teman yang jawab, jawabannya silakan di-share screen. Tampilkan. Nama kategori. Dalam huruf besar semua, silahkan yang bisa, boleh yang bisa, boleh share screen langsung. Tampilkan data nama kategori huruf besar semua. Kalau mau mah tadi isiannya udah huruf besar ya, nggak boleh. Hanya nama kategorinya oh. aja, formatnya huruf besar semua harus pakai function, yuk. Saya ingin mencoba, ya Bu. Silakan di-share screen langsung. Ini. Ya, betul. Sebentar, Bernardo, saya kasih Anda dulu soal kedua. Soal kedua, ya, teman-teman. Oh, Bernardo sudah dua kali. Kedua. Tampilkan dalam satu kolom datanya kode buku strip nama buku. Jadi nanti tulisannya tuh 100 strip kode komik Doraemon. 200 strip pelajaran. 201 strip Narnia. Silahkan. Ayo, masih ingat nggak cara ngegabungin kolom kode buku sama nama buku? Yang mau jawab boleh langsung share screen ya. udah nisa lah nisa mau share screen digabungkan ya ya betul jadi satu kolom eh mana ya betul nggak apa-apa underscore sama aja Soal terakhir dari saya. Tampilkan Eh, bentar, saya ilang. Tampilkan nama buku yang kode bukunya 200. Tampilkan nama buku yang kode bukunya dua saya mau coba bu. Kapan, Stephanus? Ah, uh, saya share sini. Betul. Sip, udah cukup ya, teman-teman. Siapa cepat, dia dapatnya. Silahkan, teman-teman, boleh lanjutkan. Silahkan, teman-teman, nanti lanjutkan. Yang pasti. Insert update delete itu digunakan DML, ya, data manipulation language. Setelah ini, teman-teman mengerjakan soal. Saya masih gunakan soal quiz yang sudah pernah kita buat karena yakin teman-teman udah ngerjain ini. Datanya seperti ini. Jadi, silahkan insert data mahasiswa ada 6. kemudian mata kuliah ada dua. Kemudian tabel MHS MK, di mana mahasiswa ini ngambil mata kuliah apa, mahasiswa ini ngambil mata kuliah apa. Nanti yang dijawab di yang dijawab di CLS, teman-teman, tolong pakai Microsoft Word atau Google Doc dulu, di screenshot ya teman-teman, tampilan semua data yang ada di tabel mahasiswa. Jadi insert intunya, saya percaya teman-teman, silakan pakai cara yang manapun boleh. Sampai mau pakai PHP My Admin juga silahkanlah bebas ya. Yang pasti saya minta screenshot di shell-nya itu yang tampilkan semua data yang ada di tabel mahasiswa. Jadi datanya diminta persis seperti ini. Huruf besar kecilnya juga silahkan diikuti. Yang kedua, saya minta tampilkan semua data dari tabel mata kuliah. Sintaknya mau udah tahu ya silahkan bintang pasti. Cuman saya minta screenshot datanya. Yang ketiga data ini. Nomor empat. Juga sama ada sintak dan screenshot, jadi semuanya sintak. Screenshotnya sekalian, teman-teman ngelengkapin catatan sendiri. Ubah data nama mata kuliah Enterprise Resource Planning menjadi ERP. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah di awal, teman-teman insertnya sudah langsung ERP, nggak boleh ya, karena kan ini buat ngejawab uh, sintak update gitu. Jadi, silahkan diubah dari tampilan di nomor 3 ini Enterprise Resource Planning di nomor 4 tampilannya berubah jadi IRP sintaknya apa aja sampai teman-teman bisa melihat bahwa mata kuliah ini itu sintak nama mata kuliahnya itu jadi IRP silahkan mau teman-teman update nya dikasih tahu kemudian apa select bintangnya dilihatin. terakhir teman-teman hanya select yang nama mata kuliahnya IRP boleh juga silahkan itu bebas, teman-teman. Tunjukkan lengkap supaya catatannya lengkap. Itu aja, teman-teman, yang perlu dikerjakan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa uh, mengumpulkan. Minggu depan kita akan libur, teman-teman. Satu hari saya berharap teman-teman gunakan waktunya untuk ngerjain tugas besar karena waktunya udah uh, mepet. Lalu nanti di pertemuan berikutnya di Juni, kita masih mainan insert update delete tolong dipersiapkan dengan baik data ini ya dua dua, dua data ini, gitu ya, supaya kita bisa ingat-ingat eh, lagi sintak-sintak yang waktu udah dipelajari sampai function ya itu aja ada pertanyaan dulu teman-teman? Uh, Bu mau nanya buat yang tugas tadi. Hmm? Yang tabel nama mahasiswa itu diurutkannya berdasarkan abjad nama mahasiswanya ya. Yang tabel mahasiswa enggak. Kalau teman-teman ngisinya -teman misalnya acak eh, dari bawah ke atas mau gimana pun bebas. Tapi datanya oh, bebas. ini 2071019 itu ini, 2072023 itu ini. Nanti oh, haknya pas di Chilek bintang itu dia pasti ngurutnya berdasarkan NRP sih ya. Bener nggak? Oh, kalau punya ya saya ya. sih seperti itu. Ini kalau mau lihat, sebentar saya tunjukkan. Karena dia kan order buy-nya, bintang, toh mahasiswa. Ini punya saya. Jadinya, sebentar ya. Saya Kalau punya saya urutannya jadi kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai select bintang kemudian order by boleh aja. Tapi kalau select bintang aja hasilnya itu Bernadus, Aditya, Arya karena dia ngurutin ini, ngurutin NRP 2071003 ya kan? Kalau misalkan nggak pakai um, order by-nya dia Bernadus dulu, Bernadus, Adit, Arya, Daniel, Devin, Dev. Gitu. Kalau misalkan di sini mau dikasih like bintang order by boleh aja. Order by nama MHS. Dia pasti Adit Arya Bernadus Daniel. Ini boleh dipakai. Saya minta screenshotannya aja sih. Oke. Okay. Sip teman-teman kalau udah ada yang ngerjain juga. Jadi lebih cepat. Di screenshot lengkap ya. Supaya tautannya lengkap. Itu aja. Saya tunggu di CLS, uh, mudah-mudahan nggak lebih dari jam lima teman-teman ngumpulin, jadi bisa selesai tugasnya sesuai dengan jamnya.